beda dengan orang-orang yang beriman kalau orang-orang yang beriman karena waktu di dunianya itu ada bekal-bekal takwa iman dan amal soleh di akhirat itu bisa saling membantu dan menolong kalau orang-orang yang beriman itu sama-sama ngaji sama-sama sholat, sama-sama berjamaah sama-sama berkumpul berada dalam kebaikan ya Allah, ya Rabb saya bersaksi dia ahlul iman saya bersaksi, "Ya Allah, dia itu orang yang tidak musyrik, dan Allah lebih tahu yang bersangkutan bukan orang musyrik. Ya Allah, bantu dan tolong saudara saya agar selamat dari adab neraka." "Nikuti tolong," kata Allah. "Akhri, juhu, keluarkan dia. Akri, Juhum keluarkan mereka itu selama mereka tidak melakukan keselikan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina famay yahdihillahu fala mudhillalah Wa mayyudlilhu falahati alah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa nabiya wa la Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi ajmain Waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din fa Faya Yuhannas Fa'inna ahsanal hadis kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Wa syarral umur muhtasatuhah Wa kulla muhtasatin bit'ah Wa kulla bit'atin dolalah Wa dolalatin finnar Audhu billahi minas shaytanir rajim Innal insana khuliqaha lu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم تائمون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 Inna azaab rabbihim khayru ma'moon Wallazhinahum li furujihim Illa ala azwajihim awma malakat aimanuhum Fainnahum khayru Faman yatagha waraa dzalika faulaika humul 'atun. Faman yatagha waraa dzalika Waladhinahum bi shahadatihim qa'imun. ala salatihim yuhafidun. Ulaika fi jannatim mukramun. Allahumma rahmna. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dan karunia-Nya itulah perkara yang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah taala sebab kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah kita tidak mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah maka kita ini termasuk orang-orang yang merugi di dua tempat Rugi dunia dan rugi akhirat Maka bersyukur kepada Allah Kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Kita pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Bernilai ibadah dan bernilai amal-amal soleh agar kita ini tidak mengkufuri kenikmatan sebab kalau kita kufur terhadap nikmat maka Allah sediakan siksa dan adab nanti di akhirat yang kedua, Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, kita juga masih diberi kelonggaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah salah satu di antara. Rumah, diantara rumah-rumahnya Allah Ta'ala Dalam rangka untuk memakmurkan masjid Allah Dan juga untuk menambah nilai kita di hadapan Allah Nilai ibadah dan nilai amal Soleh Yaitu tolabul ilmi Dengan mempelajari Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Sumber pokok ajaran Islam sumber pokok ajaran Islam untuk kita kaum muslimin dimanapun kita berada dimanapun kita tinggal kita kaum muslimin sumber pokok ajaran kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. meskipun kita tidak pernah bertemu belum pernah bertemu dengan saudara kita muslimin di daerah-daerah sana Tetapi kalau yang kita pelajari sama Yang dipelajari sama Kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sama-sama berada dalam ibadah dan amal-amal soleh Cara ibadahnya Kemudian bergaulnya bermasyarakatnya bermuamalahnya asalkan mengikuti syariat mengikuti tuntunan tatanan yang datang dari Allah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semuanya adalah bersaudara semuanya adalah bersaudara Sesama orang-orang yang beriman Karena diikat ya Dengan tali yang sama Yaitu Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ayo Anas kaum muslimin rahimakumullah Lebih dari itu kita belajar Islam Dengan sumbernya Al-Quran dan hadis kita ini akan ditunjuki oleh Allah Kita akan diberi petunjuk oleh Allah Perkara-perkara yang kita sebelumnya tidak tahu Inilah Islam Bagaimana cara kita sholat Bagaimana cara kita puasa Bagaimana cara kita berhaji Bagaimana cara kita memanfaatkan harta kita Di arah-arah dan jalan kebaikan-kebaikan Bagaimana bermuamalah kita Bagaimana kita ini bermasyarakat Kita akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita mempelajari Al-Quran Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi Maka disitulah ada keberkahan Jadi kalau kita ini hidup mengikuti Al-Quran dan hadis dalam semua arah dan sisi kehidupan kita, beramal dengan amal-amal yang soleh yang disyariatkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kehidupan kepada kita. <Sessizuk> maka kami akan memberikan penghidupan kepada mereka. Itu dengan penghidupan yang penuh dengan kebaikan. Hidupnya itu berada dalam kebaikan, hidupnya berada dalam keberkahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk menata niat kita: kita datang ke masjid, kita datang ke musola, kita datang ke majelis-majelis ilmu. Tujuannya apa? Satu karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas Jadi kita belajar ikhlas karena Allah Kita datang ikhlas karena Allah Pamrihnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada niat-niat yang lain Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencari ilmu Islam Kemudian merubah diri Agar kita ini mengikuti Islam itulah niat dan tujuan kita jadi kita datang ke sini bukan karena kita ini dipandang sawangan bukan timbangan bukan timbangan yang nganggur, datang aja ngaji nah, daripada kita tidak ada kegiatan, mending jadi niatannya memang tuntutan kewajiban, ini kewajiban kita hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin jadi mencari ilmu Islam itu kewajiban bagi setiap orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan dan harapan kita apa? pahala ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan pahala dunia supaya kita ngaji dapat berkat tidak kita ngaji supaya dapat oleh-oleh tidak, kita ngaji supaya dapat amplop yang ngajar, ngaji misalnya Tidak, kita sama-sama membutuhkan Jadi yang menyampaikan ataupun yang mencari ilmu sama-sama butuh kebaikan Menamilah solihan fali Kebaikan dari amal soleh yang kita kerjakan sama-sama kita butuhkan, karena itu hasilnya pahalanya Itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Pahalanya, kalau jenengan duki itu masjid, jenengan duki masjid, pahalanya putus kulopet, beton. Jenengan budra atau masjid, niatnya Allah Ta'ala mencari ilmu pahalanya didapat sendi sendiri. Sama kita pun juga demikian yang mengajar yang menyampaikan pahala niki aku tak ngaji tak kirim pahala tak keno Pak Wanti Pak Wanti pahalaku ngajar tak keno sampean udah bisa pahala ndak bisa ditransfer-transfer pahala ndak bisa dikirim-kirim sama dengan azab atau siksa sakit tak ketenten siksa azab dikirim kepada orang lain sakit nggih kita ketenten sakit boten Bu Misalnya kalau orang disiksa dikuburnya atau disiksa di neraka, lalu, wis aku pegel, b eksal ini tak no eksal pun enggak, dia mau lihat misalnya, ya Allah jangan paringakan, adab nikita gini sih pulan sih pulan sakit obatnya, tidak bisa, yakin gak? saya setua, demikian juga kata Imam Syafi'i, Rohimahum Allah Taala dalam urusan pahala, pahalanya buat sakit di, ini pahaku takake no ini rumah sane pahala ini wawah dikirim-kirim di akhirat itu butuh sendiri sendiri sangat membutuhkan bahkan bahkaniki kalau misalnya kurang dihadapkan dengan adab atau siksaan atau neraka jahanam itu yang bersangkutan itu mentolo tego tego mentolo iku tiang- tiang sing disenengi dicintain dados kurban supaya dirinya bisa menebus dari siksa dan adabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau bisa begitu siapa ya siapa saja yang dicintainya baik anaknya itu akan dikurbankan mentolong soalnya dikulli dikullim rihimun yuni, masing-masing orang itu disibukkan dengan urusannya sendiri sendiri nah, oleh karena itu kita perlu untuk menata niat kita ini niat kita karena Allah niat kita mencari pahala dan ridhonya Allah Ta'ala niat kita tolakul ilmi mendapatkan ilmu-ilmu agar kita ini bisa beramal sesuai dengan ilmu dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala juga diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau di akhirat nanti, orang-orang yang tidak punya amal-amal soleh, tidak punya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan waktu di dunianya, sholat tidak ngaji juga, tidak sholat tidak melakukan amal-amal soleh tidak di akhirat tuh merasa butuh agar dirinya selamat dari azabnya Allah taala. Yawatul mujrimu lau yaftati min yaumi bibani orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang mujrim yang banyak melakukan dosa dan maksiat, kemungkaran-kemungkaran. Dan orang-orang kafir, Lau min adabi idin. seandainya dia itu bisa menebus dirinya dari seksa Allah pada hari itu. Yaitu di hari akhirat ketika mereka dihadapkan dengan adab. Neraka jahan jahannam. Orang-orang yang tidak punya bekal iman dan amal soleh dipanggil oleh Allah taala dipanggil diseru oleh neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu memanggil-manggil. Dan neraka jahanam itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah itu sudah dinyalakan sebelumnya jauh sebelumnya selama 3000 tahun dipanaskan menyala terus itu selama 3000 tahun. 1000 tahun warnanya berubah menguning. 1000 tahun kedua warnanya berubah memerah. 1000 tahun yang ketiga warnya warna nyala neraka jahanam itu berubah warnanya itu hitam. Dan nah, itu bagian orang-orang yang tidak beriman itu Dibawa, diseret, dilemparkan ke sana itu dalam keadaan buta. Wis, petenggak ketok terus warna neraka jahanamnya hitam. Nah, beripun, ganteng -ganteng. Allah. Nah, itu neraka jahanam itu menyala-nyala. Kalau orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka kulit-kulit. Anggota tubuh dari kepala dan anggota badan ini itu terkelupas seketika. Kulit-kulitnya itu menguliti. Jadi neraka jahan itu menguliti penghuni neraka jahan. jahanam itu, Masya Allah. ini korbanan ngoten sapi-sapi dikuliti ngetan. Ini dikuliti kali nopo. pisau, silet Kalau di akhirat di neraka jahanam buatan dikuliti kali dengan jahanam dengan api yang menyala-nyala sehingga disebutkan oleh Allah Taala qala inna halado sekali-kali tidak sesungguhnya neraka jahanam itu menyala-nyala jadi mengelupaskan atau mencabut pada kulit-kulit kepala disisati ngontene karena itu siksaan yang sangat dasar Bagi yang merasakan Itu adalah siksa yang paling besar Padahal ada siksa yang lebih Besar Siksaan yang paling ringan Itu memakai terompah di neraka Jahanam Kepalanya mendidih Otaknya itu mendidih Itu siksaan yang paling ringan Tapi yang bersangkutan merasakan Itu adalah siksaan yang paling Besar tata man ada wa kemudian neraka jahanam itu memanggil-manggil. Jadi sudah ada tanda-tandanya sendiri. Orang yang menjadi ahli neraka itu dipanggil. Pernyataan tandanya nih si fulan. Tal. Si fulan ayo ke sini. Ndak mau diseret sama atau jahanam. Dipaksa kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa? Man lam billah. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak sholat Mereka juga tidak melakukan sholat Atau man wa watawala Kalau ayat ini Mereka berpaling Berpaling tidak mau menerima Seruan dari Allah dan rasul-nya Yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW Itu mereka tidak mau menerimanya Itu nanti di akhir akan dipanggil-panggil Demikian juga bagi orang yang waktu di dunianya itu menumpuk-numpuk harta nyambut gawe geduh kerja soro, golek duit sing akeh ditumpuk-tumpuk dirupakne omah mewah dirupak kendaraan mewah dirupakne sawah ladang dirupakne bermacam-macam min anwaid dunia ditumpuk-tumpuk dan melupakan walam yu'ati hak Allah tidak menunaikan haknya Allah dalam urusan hartanya. Hartanya tidak untuk kebaikan. Tidak untuk disodakohkan, diinfakkan, atau dikeluarkan zakatnya. Ditumpuk-tumpuk dan dipergunakan untuk bersenang-senang. Memenuhi perutnya dan memenuhi hasrat sahwat nafsunya. Maka orang-orang yang demikian itu. Bapak Ibu Muslimin Rahimahkullah. Nanti di akhirat akan dipanggil oleh neraka jahanam dengan sendirinya. "Euy, taat. Ayo kemari, kemari." Sampai Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kakinya di atas neraka jahanam sampai neraka jahanam itu berbunyi "kret, kret, kret, kret." Itupun neraka jahanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa "Jahanam berbicara, halmin min mazid." "Ya Allah, ya Rob, halmin min mazid." Apakah masih ada yang perlu ditambah untuk dimasukkan ke dalam saya? Ini, itu neraka. jahan jahanam. memanggil orang yang tidak sholat, memanggil orang yang tidak ngaji. Uh, kok keren eh? kok ngaji kok dipanggil Itu <guluh> ngaji? Maksud pulau tidak harus ngaji di sini, Pak Bunge. Eh? ngaji terbukti mawon. Monggo, dimanapun kita ada tempat-tempat majelis ilmu, monggo diduga ini dihadiri menurut kemampuan. Kemampuan kulau Panjenengan. Yang penting pulau Panjenengan itu mempelajari dinul Islam. Monggo ngaji rikong riki ngajitin putih-putih. Monggo dipadosi sing manfaat kebaikan-kebaikan kulau Panjenengan. Tetapi kalau tidak ada upaya untuk berbuat amal soleh dan kebaikan-kebaikan berdasarkan ilmu, nanti di akhirat itu akan dipanggil oleh neraka jahannam nah kalau orang tidak punya bekal ilmu tidak punya bekal amal soleh mboten ya, ngaji mboten sholat mboten infak, mboten sodako mboten melakukan amal-amal soleh itu nanti itu akan berandai-andai umpomo mbok menawa menawi sakit nebus awake saking bentuk siksane Gusti Allah. Niku anaknya tebusan. Ibani wa akhi. Tidak hanya anaknya, istrinya yang waktu di dunianya itu dicintainya didemen demen-demeninya ngoten Sampai di awal-awal biasanya itu hidup dan mati, ngoten Hidup sampai mati bersama. Padahal naik mati buatan buron bareng ngantin. Itu waktu awal-awal mawon. Sehidup se mati. Dari nikah ini janji dur -dur, ini dur-dur nanti. lah, percayalah sehidup semati rela nanti bersama nanti. Nanti kalau di akhirat mentoloh nanti naik wedok mentili wa dan istrinya akan dikorbankan supaya dirinya selamat uskak popo bojoku melebuan rokok yang penting aku melebu itu karepi soalnya gandui bekal Niku mungkin ande ande mawon. wa akhihi lan sudaranya dulur-dulur disini dulur-dulurin rokok apa itu selamat wa fasilatihi lati tu'wi demikian juga kerabat-kerabatnya yang dia waktu di dunianya itu berada dalam kekuasaannya dalam penampungannya dulur-dulur waktu itu diurusi dibantu niku. Nek, akhir, niku, di, akhirnya dilemparkan atau dikorbankan masuk ke dalam neraka karabin itu bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wao fil arudi jamia sumayunji kalau perlu orang semuanya yang ada di permukaan bumi ini semuanya dikurbankan nek saget sumayunji kemudian saget menyelamatkan dwe bisa menyelamatkan dirinya min adabillah dari seksanya Allah Taala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 Selama mereka Tidak melakukan kesi Kesirika Jadi saged tulung tinulung mangketan akhirat, kangge Tiang-tiang, mukmin Sesama orang-orang yang beri, beriman Tapi kalau orang itu tidak beriman buatan saged tulungan buatan saget Orang yang tidak beriman itu sudah dinas Di dalam Al-Quran Innaladina kafaru Min ahlil kitabi walal musyrikinah sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan yahudi dan nasrani ahli kitab dan juga orang-orang musyrik mereka itu ulaikahum sarul bariyah sejelek-jelek makhluk mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di ayat yang lain mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam Kolidinahviha abada masuk ke dalam neraka jahanam itu dalam keadaan kekal selama lamanya. <tuh> Jadi buatan sangat mentas, saking ngerokok jahanam buatan sangat beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman nanti akan dihisap, ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisap, tanpa adab. Ada yang dimasukkan surga harus melalui merangkak terlebih dahulu. Merangkak napa waluhabuan di atas sirat, di atas jembatan yang lebih apa? yang lebih tipis dan lembut daripada rambut. Iku sirate. Niku mangke niku meniti di atas jalan, sirat menuju surga. Orang yang beriman banyak amal solehnya mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terkatung-katung karena banyak kemaksiatan dan dosa, nah, ini kuau melampaui enteng, sing tembak tembak-tembak, enteng, enten enteng, enteng, apa enteng, enteng, enteng, niku ada yang masuk ke dalam jurang neraka jahannam kemudian diaksa disiksa oleh Allah enteng, enteng, Dosa-dosa perbuatan yang dia kerjakan, nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, memberikan kabar gembira selama tidak ada siriknya. Kalau mereka sholat, anggota badan, anggota badan dari bekas wudhunya itu tidak tersentuh oleh api neraka yang tersentuh yang lainnya. Anggota-anggota wudhunya -anggota tidak tersentuh. Dengan api neraka Tapi yang lainnya tersentuh Kemudian mendapatkan syafaat Dari Nabi kita Muhammad SAW Dapat syafaat dari orang-orang yang mati syahid dari Mendapatkan syafaat dari orang-orang yang sama-sama beri beriman Jadi masih ada untungnya jadi orang yang beriman Kemudian dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Sebelumnya dimandikan di Nahrul Hayah nahrul hayah sungai kehidupan kemudian tumbuhlah seperti semula lebih bagus daripada sebelumnya kemudian disambut oleh bidadari satu orang laki-laki dapat jodoh dua itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam paling rendah jodoh bucu istri karwanemo minimal nanti surga yang kelas Atasnya lagi, istrinya itu sampai 70. Oh, tadi. Kau wadah, mumpun cemburu tidak ada cemburu sama-sama. Allah mencabut rasa cemburu pada ahli surga. Pun baten cemburu belas nih batenetan. Nentunya niki, wes geger gak karuan kata ini rabi maleh. Nge. Gegerin nombor gegerin nombor baten, Ciket ngomong nombor Aku saja ini kepingin rabi malih <tuk> <tuk> Rasa no rabi rabio. tapi hmm, tonton. Kalau di dunia masih ada cemburu, di dunia ini, di dunia. Tapi kalau bisa menata dan mengatur kecemburuan pahalanya luar biasa, ibu-ibu yang seperti itu nanti jadi ratu, bidadari di surga. Purun melebat swarga bu Purun jadi ratu nih bidadari dan swarga buatan purun ah Alhamdulillah Masya Allah Purun bawah tu kula terus Jadi ada yang istrinya 70, ada istrinya 100 Diberi fasilitas yang luar biasa dan ahli surga yang terakhir ini Yang kemarin saya sampaikan Keluar yang paling akhir dari neraka Jahanam Keluarnya dari neraka Jahanam itu paling terakhir Dan masuk surganya Itu juga paling terakhir Itu diberi jodoh dua Kemudian diberi fasilitas surga ya, Dua kali misal dari dunia beserta isinya Karena luasnya surga itu seluas langit dan bumi Nah surga itu diberikan ada lakah ngotem ini adalah untukmu, wamislahu mislahu dan semisalnya. Jadi dua kali lipat, padahal surga di kelas bawah itu luasnya seluas langit dan bumi ditambah dua kali lipat. Nah, kalau jenengan oh my cupet, tegal sawangi, saat monten Kita ini yang paling kaya, punya rumah, punya tempat. Seluas apa kita ini Tidak sampai satu dusun ngaten di PKB tidak, tapi di akhirat diparingi. Suar goni gungi seluas langit dan bumi. Kangen manggani Dewi dua kali lipat. Leteng ini jus yang 9-10 di kitab Soke Bukor itu. Itu malah surganya orang kelas bawah. Itu dikasih surga ditambahi 10 kali lipat surga. Masya Allah hati, buatan saya khawatir. Oh, my, api api toh, buatan entar rumah sing kebocoran, buatan entar naik panas kepanasan, buatan rindang riup menyenangkan sudah, masuk surga ini. Allah katakan hadalaka, ini adalah untukmu. Gak percaya, ya Allah mosok to, to. Jadi setelah melihat surga, ini luas sih. Ui, ngoten niku. Koe tok kuwah ben. Ya Allah, mosok to. Lah. Itu orang yang dimasukkan surga paling terakhir dan keluar dari neraka paling terakhir, ngoten. Masa Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha minal qauli au amalin. Wa na'udzu bika minan naril jahannam wa au amalin itulah yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah kami minta kepadamu ya allah surga wa maqarraba au amalin dan apa saja yang bisa mendekatkan saya masuk surga dari ucapan saya masuk surga dari perbuatan saya bisa masuk Surga, ya Allah, kami minta kepadamu. Nabi mengajarkan demikian, demikian juga Nabi mengajarkan kepada kita, ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu, ya Allah, agar kami tidak masuk ke dalam neraka jahanam, dan apa-apa perkara-perkara yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam, sebab... Bapak ibu muslimin rahimahullah Banyak perkara yang bisa menyebabkan masuk neraka jahanam, Di antaranya adalah minal kauli Dari ucah ucapan Gara-gara ucapan itu bisa masuk dalam neraka Gara-gara ucah ucapan Yang menyimpang, yang menyelisi tuntunan syariat syariah amalin atau amalan-amalan yang bisa mendekatkan ke dalam neraka jahanam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kebahagiaan, kesuksesan dan keberuntungan kecuali kalau seseorang itu sukses masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Orang yang masuk surga Diselamatkan dari neraka Itulah orang yang paling sukses Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga Mengajarkan kepada kita agar kita itu mau ditata dan diatur dengan tuntunan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinul islam kemudian kita mengikuti islam mengikuti arahan-arahan arahan yang diterangkan di dalam Al-Quran termasuk bagaimana kita ini bersikap Bagaimana kita ini mensikapi situasi dan kondisi Keadaan-keadaan perkara-perkara Urusan-urusan yang kita ini senang atau kita tidak senang Bagaimana kita bisa menata dan mengelolanya Kalau datang kepada kita nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa bersikap dengan nikmatnya Allah itu kalau kita diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita ini bisa bersikap menghadapi musibah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita Dan kalau kita mau mengikuti maka kita akan mendapatkan kebahagiaan Karena orang-orang Karena manusia itu sebenarnya Asal-usulnya tabiat karakter secara umum dan itu banyak Dimiliki oleh orang-orang tidak beriman Karena Aksaruhum faaksaruhum layuk minun Kebanyakan manusia itu tidak Tidak beriman Maka memiliki karakter yang disebutkan oleh Allah Ta'ala Dalam ayat yang saya bacakan ini Innal insana khuli Sesungguhnya manusia itu diciptakan Dalam keadaan Banyak sambatnya Mungkin ada pembuatan? Kakean sambat Kurang kurang bersyukur itu, tabiat umumnya manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersyukur dengan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah yang telah memberikan nikmat ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah min makruhin dengan sesuatu yang tidak dia senangi boten seneng tenggene perkawis perkawis terhadap sesuatu-sesuatu dhek mboten seneng wonten niku itu halua wonten niku halua itu kakean sambat banyak berkeluh berkeluh kesah keluh kesah kakean sambat terus tomak. Nonton. Terus tomak Tomak niku loba bosnya Jawa nih lobo Sumerap lobo Pak Bu kasir tomak Tomak itu lobo Loba Merasa kurang dengan nikmat Itu loba Tidak merasa cukup Dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu Wa taala tidak merasa puas dengan apa yang diberikan, merasa kurang, merasa kurang dan merasa kurang itu, itu namanya loba, kepingin terus, jadi hidupnya itu untuk mendongak, melihat kalau dia dapat nikmat penuh dengan kenikmatan, tapi ada orang lain dia lebih bahagia daripada dirinya, dia lihat orang itu selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, dunia dilihat ini si Fulan Tiang niku kok iso tuku mobil, tiang niku kok saket tumbas sepeda motor, tiang niku saket tumbas kulkas, tiang niku kok saket tumbas perkakas, perkakas, saket tumbas niku, ngonten terus ada timbul keinginan-keinginan, aku ya kudu iso aku ya kudu iso akhirnya persaingan, pikirannya konsentrasi terus, urusan-urusan dunia, kepingin ini dan kepingin itu dan seterusnya. Baru puas kalau mulut sudah bersumpal dengan tanah Pun puas Pun cekap Nikmatnya sudah sempur Sempurna Niku nek nikini pun nih kali Nah Bapak Bu <guluh> Utau guluni wis digansil karo Gempelani Lemah niku pun puas Nihku jadi tidak melihat ke bawah Tapi melihat ke atas Bagi kita orang yang beriman Dalam urusan dunia itu Kita disuruh melihat yang ke atas Dalam urusan biru Dalam urusan akhirat kita melihat yang ke atas Dalam urusan dunia kita melihat Yang di bawah Urusan agama Urusan din umur, Urusan amal-amal soleh Kita lihat yang ada di atas kita Si Fulan kok iso korban si kena apa aku gak iso korban tapi ngghe iso ngutut sedina rong cepet, rong cepet niku ku sa cepet ri rong puluh. rong cepet petang bulo hehu pentino iso kuwatur mampu dikumpul nokai korban setahun wis turah turah lah, rong bulo hehu ping, saulan pun pinten pinten kita pinten, rong puluh pink telu, petang puluh aku ping telu nih, Papa ping telu nih, bisa. satu rong puluh heu, rolas ulan, 10 ulan nih lu. sak juta rong oke? terus, tambah rong ulan sak juta, pinten. Wu jadi tung nih, niku minimal, niku sakat damel tumbas, gibas minimal, nih jawa buatan Dibas yang memenuhi syarat minimal Itu boleh korban. Nah itu rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang tidak beriman berat Banyak sambatnya Kalau orang yang beriman dalam urusan dunia Melihat ke, ke bawah Dalam urusan akhirat melihat yang ke atas Kalau orang yang tidak beriman Melihat dunia ke atas Melihat urusan akhirat itu ke keba, bawah, si turung wayai ibadah, stasi nom si kuat nyambut kawi, mukuk wayai na wes tu, tuwek mungkin nek kate ma, baru ibadah ngoten ni. Nah, kulon jenengan kamus ngoten ni kumbuatan, layas ba al mukmin, hatamun tahahu jannah. Orang yang beriman itu punya konsep, punya prinsip. Tidak akan merasa puas melakukan aktivitas. Kecuali kalau sudah masuk surga. Itu baru puas. Itu kamusnya orang yang beriman. <tuh> baru puas kalau sudah masuk surga nah bapak ibu kaum muslimin rahimahullah niku kuwau tabiat umumi menungso innal insana khuliko halu'a idamassahu syarru jazu'a kalau ditimpa musibah ditimpa keburukan datang kepadanya menyentuhnya keburukan-keburukan kepailitan-kepailitan kemelaratan-kemelaratan kebangkrutan-kebangkrutan usaha selalu gagal tidak sabar Jazua ah, sangat berkeluh sama lebih parah lagi, sambate lue akeh ah. ah, ngonten itu. Untungnya gak tahu diceritain, neng neng ketiban rugi, sak kampung krumu. Didi-didi didi ngeonten apa kada-kada ngeonten? elek sugih o enak mapan wonten niku mau mena aing iso bangun ngene ngono disemoni Glanio, opo iso bangun wis talah aja usil kala aja ngurusi donyane wong liya urusan ana donyamu dhewe ngoten iki urusane dhewe-dhewe ngoten niku iku saking bekile ngoten tapi kalau ketika diuji musibah ngoten terbakar rumahnya kemalingan ratusan Cuta kehilangan, kena musibah-musibah, neng gak karu, karuan. Nek sambat neng tuh. buatan sak kampung, rong kampung, telung kampung, saben uang ketemu, neng sumer Sumer sumberap. Kalau orang yang beriman tidak. Ketika diberi ujian musibah, dia belajar untuk sabar. Nek iso, neng saged niku keingin musibah, niku tiang sanas, niku buatan sumer Semerap, neng -neng diparingin nekmat Tiang kata Sahget, ngerau Sahkan, itulah kamusnya orang yang beriman Wah, dan Wa idha masahul khairu Manua Pak Khairul enten tentang Al-Quran ini Ida masahul khairu Loh Pak Khairul Itu nama Khair di dalam Al-Quran Wa masahul khairu dan apabila kebaikan-kebaikan menimpa Allah berikan kepadanya kebaikan-kebaikan nikmat dunia atau nikmat-nikmat yang lain ma'nuah dia itu mencegah menghalangi banyak menghalangi kebaikan-kebaikan dunia tidak digunakan untuk kepentingan akhirat akhir -akhir. Jadi tidak disisihkan hartanya, sodakohnya, infaknya, zakatnya, untuk amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Ditahan. Jadi ditahan, ditumpuk-tumpuk, tidak digunakan untuk kebaikan, tapi digunakan untuk memuas-muaskan kepentingan hasrat, hawa, nafsunya. Untuk kepentingan makan-makan. Kan kalau jeneng asumur, kadung tianu, nggak ada, ngomong itu ngerangker warung dihampiri tau gak? Okay? Kepingin apalagi pun menjadi kegemaran. Datang ke sana, kemari ke situ, dimana ada warung enak, disampaikan sih tak cobaik ngeliat Datang warung DK, datang warung apa? Cak mau datang ke warung ini semuanya soalnya duit. Nih naik tiga kan soda kos si abot eram. Kaitkan sodako, infak, zakat, konten berat untuk kepentingan kepentingan pribadinya ringan, tetapi untuk kepentingan kebaikan dirinya yang sesungguhnya merasa berat, yaitu amal soleh, kepentingan amal soleh berat. Nah, niku karakter, perilaku, dan kebiasaan maftur yang divitrakan pada orang-orang yang tidak beriman, kebanyakan demikian nah kalau orang yang tidak beriman siapa yang tidak demikian itu ilal musallun ilal musallin. kecuali orang-orang yang sholat nah ini disebut di dalam Al-Quran nek kulon jenengan niku sholat monggong rubah watak karakter dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan is Islam, harus kita rubah kita diberi musibah jangan kita sambat mulai samanti kulon jenengan ngaji, pun sambat pun kata-kata sambat, nih kata sambat, sambat tenggane gusti, gusti Allah. Ida Hazinal Amr Rasulullah itu ketika ha, Hazanahu Al Amr ada urusan yang menyusahkan beliau, sambat, nihku tenggane gusti, Allah solar rokaat ini beliau salat dua rakaat Dan ini monggo ditiru kalau panjenengan. Ada masalah, ada bebanan berat, ada musibah, ada ujian. Ambil air wudhu, sholat dua, Raka'at sambat tengene, gusti, gusti Allah. Allah lebih layak untuk disambati. Allah akan mengijabai doa-doa kita dan kita harus yakin kalau kita datang kepada Allah. Tapi kalau kita datang kepada manusia, mbak, mas. Bu, pak, aku enek masalah, aku enek musibah, mbok tolong dibantu wong sampean, yo ya mampu. Tua Pakmu, aku dewe yo ya sombak, kok. Ngurusi karyawan nghe Ngurusi usahani ke sombak, kan? Jan enek senti kok nih, nih, bekil, bakil atau medit, Kalau kita datang kepada manusia, harus lego. Dua sifat, Lego -legowo, dua sifat: siap dibantu, ya siap gati Ngonten, gih ini teori. sebab kadang-kadang, kalau kita datang kepada orang lain, minta bantuan, terus gak dibantu, yang terjadi kita ini gelo, utowo, kece, kecewa. Tapi kalau datang kepada Allah, tidak akan kecewa, tidak akan gelo. Datang kepada manusia bisa. Tidak kecewa Tapi juga banyak gajek Kecewanya Makanya sambat yang paling tepat Itu datang kepada Allah pada waktu Sholat Bagaimana sholatnya Nah itu diajari oleh Allah Demikian juga Rasulullah SAW, ala sholatihim da imun. Sholatnya dilakukan Secara berterus-terusan menunaikan salat sebagaimana yang diajarkan menunaikan salat sebagaimana yang disariatkan yang dicontohkan oleh rasulullah Shallallahu Alaihi waai Wasallam karena kita diperintah demikian kata nabi Solu kamar roh usolli. muni usli Solu kamar roh itu muni lafal usolli. Bukan dalil, kalau kita mau sholat Usoli, bukan dalil Tapi itu perintah dari Nabi Solu kama Solu kama no, bapak? Pak? Pa. Usoli Sholatlah kalian Seperti kalian melihat aku sholat Kata Nabi Usoli, saya sholat seperti kalian melihat saya sholat Nabi sholat bagaimana Diceritakan di dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita kepingin tahu Bagaimana sholatnya Nabi Ya kita harus mempelajari Hadis-hadis Nabi Yang berbicara Berkaitan dengan masalah Sholat Supaya sholat kita benar Mengikuti tuntunan Dan itu harus dilakukan secara Berterus-terusan Hatta yaktian anal yakin Sampai kematian datang kepada kita Al maut datang kepada kita Wajib kita ini so, Sholat Makanya kita ngaji Kita pelajari Al-Quran dan hadis Kita akan dapat ilmu Kalau kita membiasakan sholat Banyak sholat wajib berjamaah Banyak sholat sunnah-sunnah yang kita tegakkan Kita jadi ahli sholat maka ada keutamaan sendiri akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintunya ahli salat so, itu pintunya ahli salat kita akan diajari oleh Nabi kalau kita ingin menghidupkan solat sunnah tidak hanya kopiah dan bakdia kita menghidupkan sunnah salat di waktu safar pun kita bisa menegakkan salat bahkan kita akan diajari oleh Nabi Hai tawa jahat rohilah dimanapun kendaraan kita yang kita naiki, kita menghadap, kita boleh sholat di situ. Cuman permulaannya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sholat sunnah di atas bis, sholat sunnah di atas kendaraan, baik sepeda motor, roda 4 atau roda delapan, atau pesawat terbang. Waktunya sholat, wajib, sholat. Kalau mau kepingin sholat sunnah Ya sholat sunnah Rasulullah SAW biasa Memperbuat seperti itu Dan kita akan tahu ilmunya Kalau kita mempelajari hadis Nabi Wasallam. Jadi masih banyak Sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui Maka kita perlu Menata niat dan kita perlu Menyabar-nyabarkan Untuk tolabul ilmi Mula ini ngaji niki Monggo niatannya karena Allah Taala sampai kita dipertemukan bersama dimasukkan oleh Allah ke dalam sur surga ngaji sampai mati ngerti ibadah sampai mati karena itu kewajiban kita sebagai orang yang beriman pun tidak mal koper-koperan ngaji nekober nekakober kak ngaji Justru dibalik ngaji kewajiban Nggak ngaji malah rugi Nggak, Jadi harus dirubah Karena itu kita akan mendapatkan hasil yang pasti Nanti diberikan oleh Allah Ketika kita sudah meninggal dunia Ketika kita sudah berada di kubur Dan ketika kita sudah menghadap kepada Allah di hari kiyah Kiamat, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ayat-ayat berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, kita yang diberi musibah supaya diringankan, dilepaskan dari musibah, kita yang diberi ujian sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang disibukkan dengan urusan dunia Supaya dilonggarkan hatinya Disibukkan dengan urusan-urusan kebaikan Amal soleh dan akhirat Sampai kita ini bisa menegakkan Ittiba sunnah ke, ke Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Aku luku lihada Wa astagfirullah alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh